Gimana sih, pelajarin dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Official. Oke, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan berita-berita yang terbaru lagi. Oke, kita langsung aja simak satu persatu satu oke okay, lanjut ke versihtenya yang kedua oke okay, lanjut ke versihtenya yang ketiga 3 itu apaan sih ya udah Bang sini main ke lobby lawak deh Oke okay, lanjut ke persediaan yang keempat. Mm. Oke okay, lanjut ke persediaan yang kelima. Oke okay, lanjut ke presiden yang keenam Oke, lanjut ke episode yang ke-7. Oke, lanjut ke episode yang ke-8. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-9. lanjut ke versi yang ke sepuluh oke lanjut ke presiden yang ke-11 oke lanjut ke presiden yang ke-12 <musik>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 Oke okay, lanjut ke presiden ke-15 Oke okay, lanjut ke yang ke-16 Lanjut ke verse yang ke-17. Oke, lanjut ke verse yang ke-18. <im apostles> Oke, lanjut ke presiden ke-19. Oke, lanjut ke presiden ke-20.